Pernah ku mengenal dirimu, senyumanmu yang tak pernah lepas dari ingatanku. Kamu yang dapat membuat hatiku tenang saat tiap tak bisa pahami di... Memberi hatiku Ku mencintai. Sampai Bisa tinggalkan diri dia, ku mencintaimu, tapi tak bisa ku tinggalkan dia yang telah mengisi hati. Sebelum dirimu Temukan hati yang